nah ini saya ambil dari media online fajar.co.id yaitu Bupati Morowali Tarbelatika Cina Saididu lebih pas jadi Jubir PT GNI. Simak selengkapnya kawan. Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan Persoalan di PT GNI memiliki sejarah yang panjang. Pada Agustus lagi, pada Agustus 2022 lalu ia mengaku menerima surat dari yang menamakan diri Serikat Pekerja Minta untuk Dipasilitasi Bertemu dengan Manajemen PT GNI. Setelah menerima surat, Delis Audens dengan Serikat Pekerja. Kemudian melakukan pertemuan dengan manajemen PT GNI membahas beberapa poin-poin tuntutan -poin yang disampaikan. Banyak poin langsung disanggupi oleh tiap perusahaan, tapi tidak semua poin yang diajukan disanggupi oleh perusahaan. ucapnya dikutip melalui kanal YouTube Indonesia Lawyers Club Ma Bulog Lama ini. Pada September 2022 terjadi demonstrasi. Di kantor DPRD dan Bupati Moroleo Utara saat itu, dia mengaku belum tiba di kantor karena dari luar kota. Setelah masuk kantor, dia mengundang kembali beberapa kelompok yang mengaku serikat pekerja itu untuk datang kembali ke kantor. Serikat pekerja ini dipertanyakan karena baru-baru para yang tergabung sudah tak bekerja lagi di PT KNI. Orang nomor marwali itu tak ini mengaku menggelar mediasi lagi bertemu dengan pimpinan dari PT GNI membahas beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka dan juga dalam pertemuan itu ada poin-poin yang kembali dipenuhi oleh tiap perusahaan ujarnya Kemudian Kemudian pada Desember tanggal 27 lalu ia memediasi kembali lagi ada aksi di lapangan oleh sekelompok karyawan kemudian sehingga ia mendatangi perusahaan. Dia mengaku mengundang perwakilan karyawan pada saat itu karena dari serikat pekerja tidak ada yang hadir pada saat itu. Saya memimpin langsung rapat pada saat itu dan di situ juga ada beberapa poin tuntutan yang langsung juga dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain misalnya, pemotongan tunjangan kalau mendapat SP1 dari tiap perusahaan yang dulunya 6 bulan dipotong menjadi satu bulan. Kemudian, tuntutan untuk kenaikan gaji itu juga dipenuhi oleh perusahaan ukurnya. Dia juga menegaskan UMK Merwali Utara adalah yang tertinggi di Sulawesi Tengah Makhliswa Sulawesi yakni Rp3.390.000. Rupiah. Meski demikian, memang ada beberapa hal yang secara prinsip ditolak oleh perusahaan. Antara lain, menolak memperkerjakan kembali pengurus yang menetap di Serikat Pekerja. Karena merasakan penilaian dari supervisor, selama mereka bekerja, mereka tidak diperpanjang kontrak. Sistem kontrak di sana ada per 6 bulan dan ada per satu tahun. Ketika tanggal 13, dia mengaku kaget, pada tanggal 13 ada pertemuan tripartit antara pihak disnakar pekerja dan perusahaan. Beberapa butir-butir tuntutan telah disepakati, namun yang jadi masalah ketika perusahaan menolak menandatangani perjanjian. Pasalnya perusahaan menganggap bahwa serikat pekerja karyawan ini dipertanyakan legalitasnya, karena mereka bukan karyawan lagi, bukan karyawan PT GNI lagi. Sehingga menurut perusahaan mereka tidak mewakili serikat pekerja karyawan yang ada Pada tanggal 14 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia tengah siang terjadi konsentrasi massa di pintu 5 Kemudian aksi massa ini kurang lebih 30 kendaraan bermotor masuk ke lokasi pabrik Kemudian masuk ke yang lagi operasi memprovokasi untuk berhenti kerja karyawan yang sementara bekerja Akibatnya terjadilah keributan di situ. Tapi pada sore hari sekitar pukul 05.00 waktu ini setengah lewat itu masih terjadi aksi, kemudian malam terjadi konsentrasi massa, sehingga terjadi kejadian pembakaran penjalanan di Mes Putri dan di Mes TKA. Dia mengungkapkan karyawan PT Geni ada sekitar 13.000. 1.300an lebih adalah TKA, kemudian 11.000 lebih adalah TKI Terkait isu ketimpangan peng, penggajian, dia mengaku tidak tahu persis Tapi kalau kondisi lapangan, TKA yang paling berat pekerjaannya Kalau menurut saya, karena-kenapa mereka kerja non-stop, bahkan sambil bergantungan makan. Sambil di atas kren Sambil ini kadang-kadang mereka makan siang Sambil bawa bekal Kemudian setelah pulang kerja Mereka wajib masuk mes dan tidak boleh keluar kawasan Dan kamar mereka ya Kamar kontainer-kontainer itu ya Kondisi yang ada Kalau bilang TKA senang Kayaknya kalau saya melihat kondisi lapangan Justru pekerjaan mereka berat bang Bekerja aja berat, tapi kalau fasilitasnya bagus, kan mereka tinggal di kontainer, gak bisa keluar ya, ucapnya. Sementara TKI, kata dia, biasanya paling banyak adalah di operator, kemudian pembangunan. Dia menegaskan tuntutan KTA (Kesehatan dan Keselamatan) itu sudah ada perbaikan dilakukan oleh perusahaan. Ah. Ini momen. Hal itu katanya disepakati pada tanggal 20 sampai 28 Desember. Take pay di sana kata kita dia rata-rata 5 juta. Kalau operator bisa 7 sampai 9 juta. Sedangkan sopir di atas 9 juta. Kalau ada SP1 akan dipotong tunjangan skillnya. Jangan skillnya itu kata dia 40 ribu. Ini. Hmm. Minta Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Syediru menyeruti Bupati Morowali ya, Yang membela pihak PT GNI dan TKA dalam kasus bentrok antar kerja pada 14 Januari lalu Sepertinya Pak Bupati ini lebih pantas jadi judul Lagi. Lagi Sepertinya Pak Bupati ini lebih pantas jadi judul PT GNI Kata dia dalam unggahannya Jumat 20 Januari 2023 baik ya kalau kita simak tadi, bertanya seorang akan bupati Memulai Utara ini, ya seakan-akan membela TK Cina, jadi dalam kontainer, ih, saya ini pernah itu dalam kontainer, dan itu enak, anak AC-nya, oh nyaman di dalam kontainer, ya kan yang kedua kerjanya berat, dia sampai makan pergantungan. siapa yang suruh dia makan pergantungan? kenapa gak istirahat dulu, baru makan, kan dia sendiri mau makan pergantungan, mau makan di atas mobil, kan dia sendiri yang mau, kan makan itu dimana saja bisa, bisa dulu di tanah, Nah, ya, yang namanya pekerja kan pasti punya pekerjaan, punya target. Dan pasti TKI juga melakukan itu. Nah, cuman gajinya kok Pak Bupati tidak tahu berapa beda gaji antara TKA sama TKI ini. Kenapa, Pak Bupati nggak ngerti. Saya juga paham. Padahal Pak Bupati dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat asing, bukan rakyat Cina. Bagaimana menurut sahabatku? dan videonya kawan.